Minasang, kombalwa Seki di channel lebih bagus Minasang, udah kira-kira Nah, apa kabar Minasang? Nah, kita udah lama banget ya? Nggak belajar kemarin Kemarin kita udah jalan-jalan uh, Udah makan-makan Belajar kayak dulu lagi kan Hari ini kita mau belajar lagi Dan untuk video kali ini Kita akan membahas istilah-istilah internet Dalam bahasa Jepang Part 1 nah, kali ini aku Yang part satu ini sendirian dulu di Minasa Nah besok yang part 2 nya Ada temennya Ya abis sanksi, <tripti> <pak? tripti> Tapi gak apa-apa okay. Oke okay. hari ini aku sendirian dulu Nah Langsung saja nanti kita langsung bahas istilah-istilah uh, internet Jepang yang part satu ya. Oke okay, yang pertama uh, ka, kalian pasti udah tahu uh, yang namanya kalau di Indonesia itu kalau pas kalian chatting atau pas kalian uh, di internet ngomen itu pasti uh, kadang um, kalau ketawa tuh ngomong kalau di Indonesia biasanya hahaha. Wak gitu, nah, wika, wika, wika, gitu ya. nah, kalau di Jepang ada juga nih, menyesa. Hampir sama nih kayak wo wak, wak, wak tapi kalau di Jepang itu pakainya W. W, w. Nah, W itu sendiri itu berasal dari kata Warau yang berarti kata senyum atau tertawa ding, tertawa, gitu ya. Nah, terus. <tuh> Mereka juga biasanya menulisnya w-nya banyak gitu w w w w Terus makanya untuk istilahnya disebut juga dengan kusa Atau artinya sendiri kusa itu bisa berarti rumput Kenapa? Karena kalau w-nya banyak Itu nanti bentuknya kayak rumput gitu ya minasanya Nah, kalau kita kan kemarin udah pernah ya bahas ya Kalau emang Jepang itu kadang Apa namanya? Untuk huruf-hurufnya itu biasanya dibentuk gitu nah itu juga kayak gitu ww itu kan kayak ombot ya itu kan jadi biasanya disebut uh, istilah lol kalau di Jepang ada ergo eh, di kita ada long. nah di sana ada pusat gitu oke okay, lanjut yang kedua yang kedua itu ada istilah mjk mjk mjk itu singkatan dari magic Majikan, nah, magical itu singkat uh, artinya bahasa Indonesia adalah "iya kan, gitu iya kan, gitu kayak ngumpul untuk kan gitu ya, beneran gitu, nah, nah di sana kalau di misalkan di segala jadi Jepang itu pakainya MJK, jadi kalian bisa pakai MJK untuk kan gitu." atau majika gitu ya minasan. yang ketiga ya yang ketiga ada istilah Otsu Otsu itu seperti yang udah kita tahu ya benar kan otso itu singkatan dari otocaris sama desta otocaris sama desta yang berarti uh, Terima kasih atas kerja, samanya atau terima kasih atas kerja kerasnya gitu biasanya kalau habis bekerja, kalau habis ngapain gitu nanti akhir akhirnya biasanya bilangnya Oscar sama Desta. Nah untuk menyingkatnya biasanya cuma ada nulis Otsu. Otsu. Yang berikutnya ada istilah delapan delapan delapan atau disebut juga dengan Paci Paci Paci. <tik> paci paci paci gitu ya nah, itu <tik> karena kita lihat dulu kalau delapan itu kan bisa disebut haji atau bisa juga paci gitu ya nah itu di sana maksudnya 888 delapan, delapan, delapan itu untuk mengungkapkan tepuk tangan karena tepuk tangan itu untuk onomatope-nya atau suaranya itu biasanya disebut di Jepang itu dengan sifat cepat sih. Jadi kalau mengungkapkan tepuk tangan itu itu biasanya mereka menulisnya dengan angka 88. Artinya itu tepuk tangan gitu ya biasa. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, yang terakhir untuk part ini ada istilah guguru. -guru. Guru, guru tapi di sini untuk gugunya ditulis dengan katakan aja, gurunya itu pakai hiragana. Kenapa? Karena guguru itu berasal dari kata guguru atau google. Kata serapan dari google jadi guguru dan juga suru itu yang nanti bisa yang menunjukkan itu adalah kata kerja atau verb gitu minasan. Jadi guguru itu maksudnya adalah kalau di sini kita mungkin nyebutnya googling. Nah kalau misalkan kamu tanya ini apa sih? Nah nggak tahu, langsung guguru gitu, terminasi. Oke, okay. mungkin itu ya minasan untuk video kali ini. Untuk yang part satunya itu adalah istilah-istilah internet atau yang sering dipakai waktu di apa? dunia maya gitu ya minasan ya. Kalau bahasa Jepang. Nah, besok kita akan lanjutin lagi beberapa mungkin selain uh, nanti ada singkatan-singkatan juga gitu minasan nah kali ini mungkin cukup itu aja karena kita hari ini juga uh, syuting ini karena kamu juga kita syutingnya jam 12 malam minasan makanya nah, itu jangan lupa sekali lagi kita ucapkan mohon subscribe nya minasan dan juga mohon kalau sudah subscribe jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman ke bapak, ibu, saudara, kakek nenek semuanya Ya, nanti kita segera melihat video Saksikan Oke, minah Kita akan ketemu lagi Setiap hari Kamis dan Sabtu Pukul 6 sore hanya di Kiseki Gaggo Channel Dan selalu Shinji Tegu Nenek Kiseki